diam dan muras senyum. Kesan awal yang terlihat dari seorang AKBP Agung Nargito SIK MSi di awal jabatannya sebagai Kapolres Luhur Utara. Pria kelahiran Jakarta 11 Desember 1975 silam ini Resmi mengawali karirnya sebagai Kapolres di Bumi Lamaranginang, menggantikan AKBP Boy FS Samola SIKMH pada tanggal 21 Oktober 2019 lalu. Mengawali karirnya sebagai Danton Tijaki 9826 Satpol PP Polda Sulawesi Tenggara pada tanggal 24 Agustus 1999 hingga mendapat amanah sebagai hasilat Primo Polda Sulawesi Tenggara pada tanggal 24 Agustus 2001 satu tahun menjabat masih dalam naungan Polda Sulawesi Tenggara ia dapat kepercayaan dan kiban Sat Satprimo Polda Sulawesi Tenggara pada tanggal 24 Agustus 2002 hingga mendapat amanah kembali sebagai danki empat pelopor Satbrimo Polda, Sulawesi Tenggara pada tanggal 24 Agustus 2003. Jabat empat tahun, ia pun dipercaya sebagai Pama Polda, Sumatera Selatan pada tanggal 8 Januari 2007. Januari 2007, ayat 3 anak ini dipercaya sebagai danki satu Satbrimo Polda, Sumatera Selatan. Satu tahun empat bulan menjabat masih dalam naungan Polda Sumatera Selatan. Ia kembali mendapat kepercayaan menjadi danki 4 Satbrimo Polda Sumatera Selatan pada tanggal 25 Mei 2009. Dua tahun menjabat, April 2009, suami dari Nas Agung mendapat amanah sebagai kabak ob Polres Prabu Muli Polda Sumatera Selatan. Satu tahun satu bulan, ia kembali menjabat sebagai kabak ob Polres Muara Enim Polda, Sumatera Selatan Sampai Oktober 2011 Kembali diberi tanggung jawab Sebagai Wakapolres Bramubuli Polda, Sumatera Selatan Januari 2013 AKBP Agung Danargito FIKMSI Menjabat sebagai Kanit 3 Subdik 1 Di Tres Narkoba, Polda, Sumatera Selatan Oktober 2013 Ia kembali menjabat Sebagai Kasih Intal Satbrimo Polda, Sumatera Selatan Masih di Polda, Sumatera Selatan Pemilik hobi olahraga diberi kepercayaan sebagai kaden pelopor C Satbrimo Polda, Sumatera Selatan. April 2015, ia dipercaya sebagai kaden gegana Satbrimo Polda, Sumatera Selatan. Satu tahun menjabat, ia kembali dipercayakan sebagai kaden A pelopor Satbrimo Polda, Sulawesi Barat. Masih di Polda, Sulawesi Barat, ia dipercayakan Damion Aplopor saat brimop Polda Sulawesi Barat sampai akhirnya ditugaskan untuk pemimpin Polres Lugo Utara Polda Sulawesi Selatan. Satu tahun menjabat, ia dipercaya kembali sebagai Kaden aplo saat brimop Polda Sumatera Selatan. April 2017, ia bergeser sebagai Pamen Polda Sumatera Selatan. 6 bulan menjabat, ia dipercaya sebagai Pamen Polda Sulawesi Barat. Genap satu bulan menjabat, ia dipercaya kembali sebagai Kaden B Pelopor Sat Brimo Polda, Sulawesi Barat. Kali pertama menjabat sebagai Kapolres dan ditempatkan di sebuah daerah di ujung Sulawesi Selatan serta mendapat status sebagai wilayah zona merah yang tak membuatnya gentar dengan pendekatan preventif yang diterapkan pemilik sapaan Pak Agung itu berhasil mengambil hati masyarakat dengan sekudang kegiatan sosial. Pribadi yang humanis dan penuh toleransi dan kepedulian yang tinggi terhadap sesama membuat dia dicintai sesama kalangan. Hobi olahraga pun membawanya dia dekat dengan beragam komunitas. Kegiatan patroli hingga ke pelosok wilayah terpencil yang dilakukannya berhasil membawa Luhu Utara sebagai daerah yang kondusif dan lepas dari zona merah. Ini setelah satu tahun menjabat sebagai Kapolres Luwu Utara, sang Komandan pun mendapat amanah baru sebagai wadansat brimob Polda Jawa Barat. Terima kasih atas pengabdian tulus serta kebaikan dan kasih yang engkau tebarkan. Kedatanganmu boleh biasa, namun pergimu meninggalkan rindu yang membekas. Terima kasih Komandan, jayalah langkahmu di masa depan.